kembali Dan kami dan kopi Hari ini aku Mereview Dend Coffee Kita unboxing ya guys ya Ini mereknya Eric Ini Dend yang jelas tempat kopinya. Eh. Jadi kita sisihkan dulu. Nah ini ya coba kita coba ininya Ini perhatikan guys Ini ada simbol kopi yaitu Portal filter Mungkin kurang jelas Kameranya atau Dan ini desainnya kurang Begitu jelas silau ya nah, Ini setengah kopi setengah Agak melebar ya Ini simbolnya biji kopi full jadi kita settingnya dari kopi yang iri. Coba. Ini ternyata. Terus dari ukurannya ini, ukurannya untuk size nya uh, halus atau lebih halus atau lebih kasar itu nanti diputar mengikuti arah jarum jam. Kalau nganan berarti lebih kasar kalau ke grill lebih halus gitu aja ini cukup lumayan kita tes ya, ini nah ini nah, itu. kita tes dan kopi masih gimana hasilnya untuk uh, kopi standar yaitu dengan ukuran espresso aja ya karena ini kopinya kopinya mintanya espresso jadi kita harus mengukur ukuran grinder espresso. Berapa ini Mas? Uh, bikin 6 Coba pas nggak nih? Yes, pas. 6 ini. Yes. Nah, kita itu melihat pakai kacamata dulu. <laughs> nah, ini masih segel ya. Ini masih segel. Kita buka nya pelan-pelan ah dari produk kopi produk kami juga dari Sen Coffee ah harum Langsung dibikin full ya, tidak ada masalah. Oke, kita mainkan. Jadi, pas di tempat ini ya, kita start. sampai habis, Kita coba nggak tanggung, tanggung kalian banyak. Oke, okay. ah uh, ini coba lihat hasilnya. Ah uh, ini ukuran espresso guys. Jadi jadi agak kasar dikit. Kalau nanti kremernya mau lebih banyak, itu agak kasar dikit. Jadi coba cobanya nanti di sini dibesarin, dibesarin, besarin. Jadi arah jarum jam ke kanan nanti lebih besar, lebih besar, lebih halus, halus ya. Nanti bisa sesuai keinginan Anda. Oke okay, guys, tadi hasilnya grinder tadi. Ini loh coba kamu perhatikan. Sekalian aku buat banyak tadi kan grinder size uh, espresso jadi ini ini tapi dibuat untuk kopi itu bro karena teman-teman banyak jadi coba lihat kremennya uh, gini aja enggak perlu diodet ada nah, nah, kelihatan satu sisihkan ini coba gini aja ding ding ding ding uh. loh kremennya keluar guys coba perhatikan mantap kan ah uh. Ini, uh, ini saya espresso guys. grindernya cukup bagus ini, uh, lumayan juga. Lo, uh, harumnya udah kelihatan, uh, udah terasa. Ini, uh, ini yang transparan. Uh, Oke, okay. uh, perlu diingat guys, kenapa saya nggak mengaduk? Itu adalah ada alasan sendiri bagi saya kalau kalau diaduk, harumnya itu keluar jadi kita cuma tuangkan air aja, tunggu 3 menit lalu goyang-goyang aja nanti e, kopinya turun dan ini kalau kopinya palsu dalam arti campurannya jagung ia gak akan turun, karena ini kopi original turun semua yang jadi yang keangkat kremernya gak siap diminum dan ini dan sangat-sangat nikmat karena ngumpul di sini harum dan rasa, oke? Okay? Kiranya cukup sampai di sini, guys. Ini grinder cukup bandel, ini kelihatannya harganya murah meriah, terjangkau, cocok untuk di usaha cafe. Kalian saya juga merekomendasikan paku sini mesin ini. Oke, terima kasih, guys. Selamat berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.